Setelah naiknya fajar ke permukaan, kini muncullah sang Lord Haris, yang mempunyai suara yang merdu menghibur masyarakat dengan lagu yang dinyanyikannya Salah satu lagu populer yang dinyaikannya ialah lagu berjudul Kehilangan yang dipopulerkan oleh Firman. Lagu pop tersebut diubah menjadi semi dangdut, namun, ketika Lord Haris menyanyikan lagu tersebut, liriknya malah jadi berantakan dan kacau balau. Banyak sekali kata-kata dalam lirik lagu tersebut yang hilang. Parahnya lagi, tidak sedikit yang dengan seenaknya diganti oleh Lord Haris. Mungkin bagi Lord kita ini, musik boleh jalan terus. Masalah lirik, yang penting kata-katanya terdengar mirip seperti aslinya saat dinyanyikan. Lord ini sangat patut diapresiasi. apresiasi. Ia tidak pernah memanfaatkan dan mengeksploitasi keterbatasan fisiknya itu untuk meraup iba dari orang lain. Sebaliknya, ia tidak terlihat malu dan bahkan selalu tampil percaya diri ketika sedang bernyanyi menghibur para warganet di akun media sosialnya. Meski kadang ngawur dan salah ketika mengucap lirik pada saat bernyanyi, namun yang dilakukan Lord Harus ini patut diapresiasi. Ia viral karena sebuah karya dan mampu menghibur dan mengundang banyak tawa dari warganet dengan aksi bernyanyinya. Tak sedikit pula para warganet yang memberikan pujian pada pria yang akrab di Lord Harris ini.